Oke, okay. halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Uh, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik-baik saja uh, di tempatnya masing-masing. Uh, di video kali ini kita akan berdiskusi tentang uh, kelas RHA uh, 124 Red Hat uh, Administration kodenya 124. Nah, di platformnya Red Hat Academy Learning Platform. Nah, bagi yang sudah ada di atau terdaftar di kelas ini, silahkan uh, login ke situsnya RAP, ya Red Hat Academy Learning Platform atau portal, lalu login menggunakan RHN ID-nya, jangan lupa passwordnya. Nah, Setelah masuk harusnya akan ada di kelasnya masing-masing head administration uh, head System administration uh, bagian pertama uh, versi 8.2. Oke, okay. nah kalau sudah di halaman ini kita launch saja ya, ada tombol atau tautan launch Nah, uh, chapter 1 sampai 5 seharusnya sudah kita bahas di kelas di lab kita masuk ke chapter 6. Jadi kita ke table of contents. Uh, chapter sebelumnya sudah dijelaskan, menurut saya sudah dipelajari juga, sudah dibuatkan latihan dan tugas-tugasnya. Kita ke chapter 6 ke managing local users and groups. Nah, uh, ini sih sudah sudah di sini sudah sudah di depan ya, di course. Sudah ke Ini ada bukunya. Saya buku berbasis HTML. Tinggal dipelajari, kita akan masuk langsung ke praktikum lab menggunakan server lokal di sekolah. Nah, sudah disiapkan, sudah dicoba juga di praktikum sebelumnya ya. Kita akan buat contoh tugas praktikum minggu ini. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Oke, uh, seperti biasa, user pakai user tik, akses IP-nya ke IP pembagian masing-masing ya saya pakai IP 192.168.131.36 ada yang 131 ada yang 132 133 134 135 nah, saya coba contohkan pakai IP-nya 136 oke login maksudnya sudah diketahui semuanya ya. sudah login Nah kita akan lihat dulu ada materi namanya uh, mengenal user ID dan group ID jadi uh, seperti hanya user di atau karyawan di perusahaan ya jadi karyawan setiap karyawan pasti ada nomor karyawannya atau nomor uh, ya nomor employee nya lah gitu ya nomor pegawai gitu ya nomor pegawai, nomor induk pegawai, misalnya, atau nomor induk siswa kalau sekolah uh, user di komputer juga pasti ada user ID nya atau nomor user nomor user atau ID user namanya kita akan bisa lihat bisa pakai bisa pakai perintah ID Ah, yang saya tahu nih, ini user TK Di komputernya Sentos, ini maksudnya hostname-nya Sentos ya TIK at Sentos artinya user TK di komputer Sentos Di komputer yang hostnamenya Sentos Nah user ID nya ini, user ID nya 1001 Ini usernya TK dan GID atau GID bahasa Inggrisnya ya Berarti nomornya sama. Di setiap user yang dibuat di komputer Linux atau Unix itu dia akan mendapatkan user ID-nya, sekian nomornya beserta grup default-nya. Grup default-nya namanya sesuai dengan nama user tersebut. Dan nomornya akan biasanya akan sama dengan nomor user ID-nya. di ID 1001 pasti user ID-nya 1001. Ini user ini di ini grup default ya. Grup defaultnya nya akan sama nomornya dengan user ID user yang tersebut. Nah, seperti halnya karyawan di perusahaan, uh, karyawan tersebut tuh bergabung di divisi mana? Ada divisi marketing, divisi technical support, divisi admin, divisi misalkan divisi keuangan. Gitu ya. Setiap karyawan punya kelompok divisinya masing-masing. Mungkin ada divisi lapangan dan semacamnya. Divisi man manager juga mungkin ada. Divisi manager karena manajer banyak orang. Seperti halnya divisi di, di perusahaan, di komputer pun dan tidak hanya di Linux, di Windows mungkin juga sama. Ada istilahnya grup. Grup itu kan berarti kumpulan banyak orang. Grup itu sekumpulan kumpulan sesuatu. Nah, grup defaultnya di Linux itu akan tadi saya jelaskan punya nomor sama dengan user ID. Nah, tapi grup itu boleh grup si user di Linux juga boleh banyak. Tidak hanya satu grup dia bergabung, bisa. Bisa ke grup yang lain. Ini contohnya si user TK. Si user TK ini dia bergabung ke tiga grup, grupnya code-nya dia ada grupnya yang lain. Ini contohnya grup Will, grup ID-nya 10 sama grup Docker. Ini kebetulan ada grup namanya Docker GI, nya atau grup ID-nya 184 gitu ya. Jadi ini kebetulan si user TK saya sudah masukkan ke dua grup tambahan, grupnya Will dan grup ingat bahwa grup default user itu namanya sama, user id nya sama dengan bugi id nah, itu tentang id, tentang user identity tentang identitas user dengan uh, identitas grupan nah untuk melihat contoh yang lebih nyata, kita akan buat uh, user baru user baru, misalkan contohnya usernya uh, novi Novianti misalnya, kita buat user namanya Novianti. Tapi sebelum ke sana sebelum sana si user itu, si user itu, user login maksudnya di Linux itu banyak jenis user. Tapi user yang bisa login ke komputer itu akan memiliki direktori rumahnya masing-masing. Nah seperti hanya karyawan di perusahaan, siap kalian mestinya punya mejanya masing-masing, meja kerjanya masing-masing, mungkin ruangan kerjanya masing-masing yang punya uh, level khusus punya ruangan sendiri-sendiri tapi idealnya karyawan tuh mesti punya meja kerjanya masing-masing. sama dengan user di komputer Linux uh, setiap user punya directory usernya masing-masing ada di slash home di directory slash home ya dari user, user login ya user login aku Andi Julia Kanaya Rizky Spencer Teika dan ini si user TIK ada di direktori diberikan user apa user direktorinya slash, slash TIK jadi si user TIK ini ada di slash, slash TIK ada di sini oke jadi misalkan saya PWD aja ya Print Working Directory bahwa si user TIK punya direktori usernya sendiri di slash, slash TIK nanti kalau ada Julia eh user Julia berarti dia ada di slash home slash Julia usernya Kanaya ada di slash home slash Kanaya jadi uh, punya direktori user masing-masing jadi ya saya hap, terus mungkinnya layannya jadi setiap user saya ulangi punya direktori rumahnya masing-masing seperti hanya Karawang punya meja kerjanya masing-masing. Nah saya di sana informasi user di Linux is user-user uh, di Linux, selain user login, ada juga user yang lain. Ada di uh, didaftarkan di sebuah file. Nama filenya password, ini inget ya. Nama filenya password, ada di directory ETC. Jadi ini maksudnya adalah kita akan melihat, membaca isi sebuah berkas, nama berkasnya password. Dan biasanya file password ini ada di dalam directory ETC. Jadi bentuknya begini, ingat setelah cat, setelah perintahnya selalu ada spa, spasi, spasinya bisa besar, spasinya bisa banyak, bisa cuma satu. Kita lihat isinya Wah, banyak nih, ini minimal user login sampai sini harusnya. Oh, kita masuk TIK, user login TIK, the user lain, ada ini user tambahan yang pasti dibuat menggunakan perintah uh, sendiri. Ini ada user Tika, user Julia, Spencer, dan lain sebagainya. Nah, di atas juga ada user root nih. User root, uh, user, user ID-nya 0, group ID-nya 0. Jadi ini penting untuk diketahui. User root itu user pertama, makanya dikasih ID-nya 0. Dan user pertama, user admin-nya, user administratornya nya di Linux. Oke, okay. ini user user yang dibuat uh, mandiri oleh... Uh, login user. user. User lain ini nanti dijelaskan ya. Uh, tapi untuk saat ini kita bisa memahami bahwa informasi user ada di file namanya passwd di dalam direktori Kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah cat. Oke, okay. nah, sekarang kita bikin kita bikin user baru. <tuh> kita bikin user baru uh, dengan cara menggunakan perintah user add. Depannya sudah. Misalkan tadi ya Novianti, kita akan membuat sebuah user login, nama loginnya Novianti. Saya enter, masukkan passwordnya. Oke, akan terbuat. Oke, uh, mungkin kalau biasanya hanya masukkan saja. Kalau anda ada dua user berbarengan menggunakan user add, ada yang belum berhasil, mungkin ada dua administrator mengguna, melakukan user add berbarengan nanti kita cek saja berhasil tidaknya logikanya tadi ya akan terlih akan dibuatkan direktori otomatis di dalam direktori slash home Jadi kalau sudah berhasil cek saja si Novianti ini ada nggak di folder slash home Oh ada Lihat pakai perintah rs slash home ada terdapat sama dengan melihat kita cek dengan perintah cat atau cat spasi etc passwd, says etc, says Password. Kita lihat, oh, oh sudah ada sudah ada user novianti terbuat. Gitu ya cara ngeceknya, cara ngeceknya setelah bikin user baru dengan user add, cek apakah sudah terbuat atau belum dengan melihatnya lewat perintah cap, pasti etc, Password atau dengan melihat menggunakan uh, isi direktori sesomnya home sudah ada nggak folder si user, user. Sip ya, sudah ada uh, informasi no Uh, informasi user baru uh, Novianti ini ngasih tahu nih, oh Novianti ini user ID-nya grup group grup ID-nya satu, juga sama. Sama tadi ya, ceritanya si grup ID akan sama dengan user ID-nya. Oke, okay. kira-kira apa butuh apa lagi setelah kita buatkan user? Lalu, apa untuk keperluan login? Keperluan login pasti butuh passwordnya juga ya. Selain usernya ada, passwordnya harus diberikan juga. Makanya, setelah perintah user add. Kita tambah, kita uh, modifikasi masih dengan mengubah di password Untuk memberikan password terhadap user tersebut, user yang baru kita buat baru saja. Jadi ganti tadi user ad dengan password D. Fungsinya untuk memberikan password ke si user tersebut. Si user nanti yang nanti. Misalkan kita kasih passwordnya. Uh, saya jangan lupa ya, saya jangan lupa. Saya kasih passwordnya itu. Oh ternyata... Uh, apa, mudah ditebak katanya tapi uh, misalkan maksudnya password, password yang ada di kamus biasanya komplain seperti ini bad password, tapi nggak apa-apa untuk latihan uh, di diabaikan saja terlebih dahulu tapi nanti Anda harus membuat password yang rumit, susah ditebak tapi kita uh, hafal password. gitu ya jadi kalau passwordnya berdasarkan kalimat yang ada di kamus gitu. kamus Inggris, kamus Bahasa Indonesia kamus-kamus bahasa lain biasanya dia komplain bad katanya. Gitu. untuk latihan tidak apa-apa gitu ya. kasih saja password dua kali tadi pertama password yang pertama password kedua untuk nyocokin gitu ya apakah cocok nggak seperti kita kalau bikin akun di uh, di platform apapun ya di, mungkin di Facebook di Google atau di Instagram pasti ditanyain password dua kali nah berhasil kita memberikan password ke user yang baru kita saja buat kita nyoba lo out. Kita akan login menggunakan user. Kita logout, bisa pakai Ctrl D di keyboard atau ketik logout atau exit di terminal akan logout. Dari uh, sesi si user. Nah, saya sudah kembali ke komputer lokal saya server satu Kita akan login ya. Kita akan login menggunakan tadi pakai panah atas saja untuk direksi perintah yang sebelumnya dilakukan. Kita ubah PK-nya jadi Noviati, gitu. Enter saja, passwordnya masukkan. Oke, berhasil masuk. nih tadi mah tk sekarang usernya Noviati. Saya hapus dulu layarnya ya, clear atau Control L. Oke, kalau kita lihat isinya kosong, karena kan user yang baru saja dibuat. Kita lihat um, id -nya. ID enter. Ini user Navianti user id-nya satu grupnya juga sama nafianti gid-nya juga sama uh, gid-nya sama seribu sembilan. ini nya defaultnya oh, sorry grup yang dia baru bergabung baru satu grup yang defaultnya siapa? kalau tadi tik kan grupnya adalah banyak ya jangan tik bisa gak ya gini oke bisa si user tik user id-nya satu ratus satu gid-nya satu juga tapi si user Tika, dia ikutan ke tiga grup, grup defaultnya, grup dia sama grup itu bedanya dengan user yang baru kita saja buat. Nah, itu tentang membuat user, ngasih password ke user, ngecek ID-nya, kita akan nyoba uh, hak akses terhadap folder atau file yang ada di komputer. Saya akan hapus layarnya, clear. Ini masih kosong, kita akan buat directory misalkan uh, 11, 11 gitu 11. Oke, okay. rs l lagi, sudah ada foldernya, harus saja kita buat ya. Ini Januari tanggal 11 jam segini, ini uh, ukuran kilobyte ukuran foldernya, hmm. ini user user yang membuat folder ini, ini grupnya si Nafyanti. Nanti kita akan belajar ini ya oke okay, setelah itu kita buat folder kita akan membuat file pakai perintah touch misalkan 10 sepuluh nah, kita ls lagi ini ls l ya ls paksi l bukan ls paksi satu ini l sama satu hampir sama tapi nah ini kita tahu bahwa sepuluh sudah dibuat pakai perintah touch sama ya, mirip dengan di atas, dengan folder, tapi bedanya di sini. Beda di sini dan beda di, ya tentu saja jam saat dibuat ya, beda. Nah, ini ada tiga bagian, sudah dijelaskan juga di kelas, silahkan dipelajari di lab, maksud saya. Ada tiga hak akses, tiga digit pertama itu untuk usernya, tiga digit kedua untuk grupnya, tiga digit terakhir untuk selain user dan grup, berarti orang lain masuk ini untuk user si pemiliknya. Ini untuk grup yang ditunjukkan di sini. Ini untuk orang lain. Orang lain mungkin virus, ya mungkin pengguna internet yang akses pada tersebut. Uh, mungkin pengguna di jaringan lain yang di luar user dan di luar grupnya. Itu itu apa penentuan hak aksesnya. Ini kita bisa paham bahwa folder 11 ini. Kenapa tahu ini folder? Ya tadi dibikin lewat mk mk diri kan bikin direktori atau folder. Dia ngasih tanda nih di depannya ada D, dia ngasih, Silino kasih tahu bahwa kalau di depannya D berarti item ini adalah sebuah folder. Kalau di depannya bukan D artinya dia file text biasa, ya eh, file biasa, maksudnya bukan folder, itu file biasa. Nah kalau sudah paham tentang itu bahwa ini menunjukkan hak akses ke usernya, tiga digit selanjutnya adalah untuk grupnya dan tiga digit terakhir untuk orang lain, kita akan bisa mengubah hak aksesnya. Ini kan artinya, Sinovianti ini, si user Navianti ini bisa bisa read, bisa baca isinya, bisa memodifikasi filenya, bisa ngisi file, bisa menghapus file, bisa ngelink file. Artinya itu hak untuk menulis, mengubah sesuatu. Kalau min ini yang seperti X itu executable. Kalau file ini ada X-nya, itu berarti file itu file programis, kan? Program itu bisa dieksekut bisa dieksekusi, bisa dijalankan, bisa running maksudnya ya. Bisa running ada jalan di memori komputer dan dieksekusi oleh CPU. Itu maksudnya execute, Pak. Kalau read kan cuma dibaca aja sekali gitu ya. Atau lumayan uh, ada space waktu kalau file-nya besar, read artinya bisa memberikan modifikasi file tersebut atau folder tersebut, bisa ngerine, bisa menghapus, bisa mengisi datanya dan sebagainya. Itu akses read write. Nulis ya, mengubah sesuatu. Kan nulis itu mengubah sesuatu. W ini tadi executable. Kalau folder bisa di double klik. Gitu. Kalau folder perlu untuk nge double klik. Kalau file ada x nya berarti file tersebut jadi program, jadi file yang nanti bisa dieksekusi oleh CPU dan jalan di memory Nah kita akan mengubah. Tapi sebelum mengubah kita harus paham dulu bahwa bahwa r itu nilainya 4 Jadi setiap setiap jenis hak akses ada nilainya. W itu nilainya dua dan x itu nilainya satu. Jadi kalau jadi kalau R, w, X jumlahnya 7 karena R itu 4 ditambah 2 ditambah W2 ditambah X1 4, 2, 1 jadi 7 itu dia 4 ditambah 2 ditambah 1 jadi. kalau rw saja R, W min berarti ya karena X nya 0 berarti uh, saya ini saya hanya tulis ini di layar Berarti kalau RW min jum, uh, nilainya 6 karena R itu 4, W itu 2, X nya 0. Jadi 4 tambah 2 6 gitu karena X nya 0. Artinya enggak ada karena enggak ada dikasih, dikasih tanda min. Gitu. Berarti RW uh, min artinya nilainya 6. Kalau R saja berarti 4 gitu ya. Kalau W saja berarti kan dua gitu ya nanti kita coba latihan, jadi kita paham bahwa nilainya R itu 4 W itu right itu 2, X 1 kita akan mengubah 10 ini saya inginnya jadi RWX gitu ya, lalu si grupnya hanya baca saja dan orang lain tidak boleh tidak bisa ngapa-ngapain bisa kedebak ya, jadi kita pakai perintah pakai hamot untuk melakukannya, hamot ingat RWX berarti nilainya tuh 7 kita kasih 7 untuk usernya untuk grupnya kita kasih R saja, berarti kalau R saja 4, 474. Ya, yang terakhir nggak boleh apa ngapain, jadi orang lain nggak boleh baca, nggak boleh nulis, apalagi eksekusi. Saya, saya kasih tambah 0, ya karena kan R-nya 0, W-nya 0, X-nya 0, berarti kalau tiga digit itu kosong ya 0. Bisa kasih kita kasih cahmod 0. Mana yang mau dicahmod 10? Pak ini pak 10 di TXT diseput X ini hak aksesnya akan kita ubah sesuai yang kita inginkan rwx jadi tujuh 741 eh sorry 421 nilai nya 7 R saja kalau R saja berarti kan 4 doang karena W nya 0 no, X nya 0 no. dan terakhir min min min di R nggak boleh baca nggak boleh W nggak boleh write nggak boleh exit give nggak boleh berarti ya 0 no. R nya 0 no, W nya 0 no, X nya 0 no. Jadi, tiga digit terakhir nilainya. Saya enter, saya lihat hasilnya. nih 10 TXT. RWX, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nilainya 7. R saja, nilainya 4. 4, ya. Lalu, min, min, min, nilainya 0. Itu untuk orang lain. Jadi, si user Novianti bisa semuanya. Si grup Novianti hanya bisa baca. gitu ya. Dan orang lain tidak bisa ngapa apa itu contoh uh, penggunaan jaham. Mudah-mudahan dipahami. Ini kenapa alasannya? Kenapa salah satu alasannya salah satu mekanisme, hal-hal teknis mengapa user di Linux susah jalan. Karena ya, tergantung eksekusinya. Kalau orang lain tidak bisa uh, eksekusi, nggak bisa eksekusi, nggak bisa baca, nggak bisa menulis. Semoga bermanfaat. Ini menjadikan tugas untuk minggu depan. Silahkan kerjakan sesuai instruksi yang sudah di... Jelaskan di lab. Uh, selamat berbahagia. Saya selamat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.